kalau jadi bos begini Bagaimana bos, parun so enak? Hei, bercan raga nih, punggung urut kita deh punya jago Hei, memang salah tersalah pilih kamu ini cepat urut urut keras pak keras ni. Hei bos, pulang pulang di rumah kamu pulang buat apa di rumah? itu banyak yang mau pulang ke semakun eh, hey, kamu berani pulang duluan berarti kamu punya lubang kubur di si depan ingat itu. Ha, kita tunggu pas pulang, dua bergerak pulang begitu dong eh jangan banyak ngomong, cepat suruh oke oh, oke, okay, banyak-banyak okay, suk so, banyak, enak banyak. ini eh, ngomong kamu punya pacar sebelumnya eh, kita air kencing sebelum lulus di mana, -mana? Hey, kita, Nah itu sudah sama sama pacaran-pacaran, kita muka standar publik lagi ini sering di ghosting Ayo, enak, ayo sabar, ayo Nah sabar aja, saya semua kan ini pada waktu ini, bukan pada <laughs> Betul adik dik, aduh Kau dari mana? Kau tidak orang di sini? dari kebun, Guru. Oh ya permisi, Guru. Saya mau lewat. Lebih kau jalan. Kalau tidak, sepuk pukul ke setengah kau jalan tidak tegur-tegur kawan. Iya, Guru. Jangan marah, Guru. Saya mau jalan sudah ya, Sabang Saya bangga pengen kayak kamu. Berani, hebat Mantap. Katro? Hah? Bukan ada orang yang di pangkalan situ. Pangkalan yang mana lo? Ala, yang biasa pangkalan kita tempat aja gitu. Oh, yang di sana tuh. Ah, dia su. Kenapa dorong? Woi, ndak ada gertak saya loh. Woi, dam ciri-ciri bagaimana? Nah, itu yang satu nah, yang besar gendut hitam jelek lagi nah itu dia. <laughs> oh, sudah-sudah, Kalau yang itu susu tahu. Ah, tunggu dulu, saya belum selesai omong oh, ini, kau potong-potong Masalah lagi ada orang anak kecil itu yang kurus kering baru mulut pedes sekali Oh, kalau yang itu juga saya sudah tahu Kau ini main tahu-tahu saja, tapi kau tersebut juga Rupinama Bisa-bisanya, -bisa dorang datang di sepin pangkalan ini, oh, saya tidak habis pikir betul, kau Atau bagaimana kita kasih pelajaran sama dorang, bos? Pelajaran apa dulu? Amin, lebih baik kau diam saja di situ Ay, tidak bisa tinggal diorang ini, harus pelajaran diorang ini. Terlalu diorang ini kau. Saya supaya kita kasih pelajaran diorang ini. Hey, Sedara Mas, ya, Saudara Mas, insyaallah. Hey, hey, Sabay surkam datang nang kursi, ha? Kapti tahu ini sepunya pangkalan, ha? Eh, hey, memang jaga bulu, jaga pemuro. Jaga kapumuro. Hei, hey, jadi, jadi kamu apa? apa Hah? Ha? Hey, supaya kamu tahu, eh, siapa yang menusu merdeka, kami sok kencing berak di sini. Betul dan saya belum lahir. Jadi kamu jangan sosoh larang kita sini, nah. Eh, eh, jangan kamu pikir kamu sudah lama di sini makanya kamu sosok berkuasa sini ya? Hah? Kamu bilang kencing berak, kencing berak kau kira di sini dapat kencing berak, di sini dapat narkoba kamu tahu, eh? Anak kecimpar lahir kemarin saya tahu, eh? eh. Balik, balik, balik, balik. Balik, balik, balik, buah. Jangan lupa dukung channel Jender kreatif dengan cara like, comment, share, and subscribe sebanyak-banyaknya. Kita <suara> tunggu dok. Nah, itu yang satu ya, yang gemuk, hitam, jelek. <laughs> okay. it, eh eh Kalau yang itu juga saya sudah tahu. Kau ini main tahu-tahu, saya punya nama, kok ternyata. Eh, <laughs> <laughs> hey, supaya kalian tahu, eh, sebelumnya si merek kan suka kencing berak di sini, supaya kamu tahu. Hei betul ya. Eh. <laughs> <laughs> <laughs> Betul, betul, betul, betul, betul, eh, supaya kamu tahu betul, eh. dari zaman Indonesia betul, betul, kamu suka betul, betul, di sini. Iya, betul, dan saya belum lahir. Aduh, <laughs> <laughs> eh, dan betul, saya belum lahir. betul, <laughs> betul,